Nah, kalau kemarin, kalau tadi, ya, kemarin, kalau tadi kita bahas review dari buku-buku ini, yang kedua. Nah, saya mau bahas sedikit, eh, ada satu penyakit, <laughs> dari dulu saya itu derita, cuma nggak tahu obatnya apa. Nah, di sini ada dibahas, yaitu tentang sinusitis, ya sebentar saya cari dulu sinusitis, sinusitis. Nah, infeksi sinus kronis. Ada rekomendasinya solusi dan pantangan. Permand 240 pcs ya. Noh namanya. Nah, jadi teman-teman tahu sinus kan? Sinus itu kan kayak kalau yang saya alami itu hidung nih kayak ingusan terus itu. Apalagi kalau lagi dingin tuh ingusnya meler terus. Terus dia kalau udah lama itu baunya nggak enak banget. Nah itu sinus. Okay. Tapi rata-rata orang tuh beda-beda. Kadang sinusnya ada yang baunya menyengat, ada yang biasa aja, ada yang ingus-ingusan terus. Kalau saya termasuk yang nggak nggak ingusan. Jarang sekali ingusan. Cuma kadang baunya nggak nyaman kayak gitu nah saya bacanya jadi kondisi ini disebabkan radangan akut pada hidung lintas dalam jangka waktu yang lama sering ada dryness atau kemacetan kesulitan nafas melalui hidung kadang-kadang hidung kering sakit kepala telinga berdenging nah itu ciri-cirinya yang sinus jadi kalau di sini solusinya apa salah satunya saya bacain ya, ya jadi jus bawang putih tambah minyak zaitun abis itu rendam bola kapas dengan campuran yang tadi secara bergantian dimasukkan ke lubang hidung setelah dicuci dengan air garam. Setelah itu dicuci dengan air garam. Jadi itu dicampurin, masukkan ke hidung. hirup gantian kanan-kiri. Nah, itu juga. Atau bisa juga, solusi kedua, pakai daun bawang. Daun bawang diiris, habis itu direndam bola kapas. Dan masukkan ke dalam lubang hidung. gitu Habis itu dicium, ganti-gantian, habis itu dicuci dengan air garam itu ya jadi itu solusi berdasarkan e, terapi nutrisi untuk sinusitis berdasarkan kaedah-kaedah TCM jadi buat teman-teman yang sinus kita akan dicoba terapi berikut tersebut solusinya Mungkin itu aja dari saya se, mungkin itu aja dari saya e, seputar pembahasan sinusitis dan solusinya berdasarkan kaidah TCM dari buku sinjogiopati itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh